Di sini ada Ayu Ting yang sedang duduk tersenyum membawa seikat bunga berwarna merah dengan baju berwarna orange dan duduk di atas kursi ya terlihat sangat modis cantik sekali ini Ayu Ting Ting Seyo Seochenngwu di sini terlihat Ayu Ting cantik sekali ya sehat selalu untuk Ayu dan seluruh keluarga semoga selalu diberikan kesehatan. Amin ya robbal amin Dan berita selanjutnya di sini datang dari akun Instagram I think Official Liburan selesai. Selamat beraktivitas lagi kesayangan Ayu Ting Ting. Setelah liburan di Bandung selama satu minggu, Ayu Ting Ting akhirnya pulang juga ke Depok ya. Dan hari Senin sudah mulai beraktivitas lagi seperti semula. Semoga semuanya bisa merasakan kebahagiaannya karena Ayu Tinting akan kembali hadir. menghiasi layar kaca kita semua Sehat selalu untuk Ayu dan seluruh keluarga Semoga perjalanan liburannya kali ini menyenangkan dan berita selanjutnya juga di sini ada Ayu Ting Ting nih bersama Mbak Nur story yang sedang nyanyi nih ya dilansir dari akun Instagram Ela Sayang Umi, di sini mengucapkan assalamualaikum selamat pagi semua selamat pagi kesayangan Ayu Ting Ting sehat terus ya dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya robbal alamin ini adalah video di kala itu waktu Ai suka lagu-lagu medley es tahun 2018 ya kalau nggak salah hahaha <tuh> semoga pandemi cepat berlalu dan semoga intinya shows bisa berkumpul kembali ya seperti dulu nih biasa kumpul bareng ngobrol bareng dan sharing bareng dari Haryani setiawan kayu rambutnya cantik kan pas hamil bilkis deh ganti dong kah, sehat selalu syahir sayang amin ya Allah ya rabbal alamin Anil 0973 Amin kangen kumpul lagi bareng Teh Ayu Tingting -Ting dan teman-teman I Ting Oficial official informasi selanjutnya di sini datang dari akun Instagram Erik Halamin, Ayu Tingting for kenko Stationery, fotografer Hadi Wijaya dan Rian Octavianus, make up Pramaja Her Krisna Fahreji. Outfitnya batik kultur dan juga sukses untuk Erik, dan sukses juga untuk Ayu Ting Ting. Ya, semoga dua-duanya semakin sukses dari unggahan tersebut. Banyak sekali komentar berdatangan dari Krishna Rezi Thank you, Kakak love you Masa Allah cantik dan keren bingung dari Rudi, Kayla kaza Tahaya. terima kasih kemudian juga dari minox 208 tidak bosen selalu cantik love you Ayu Ting Ting terlihat di sini ya busana dari Ayu, Ting Ting tuh sangat abis banget deh ya cantik sekali tak terlihat kalau Ayu sudah punya anak nih ya best untuk Ayu Ting Ting dan informasi selanjutnya di sini dari akun Instagram mbak nur story nih Nggak sabar deh Ayu Ting Ting official GTV di sini Bandar Story membagikan konser yang akan dihadiri oleh Ayu Ting Ting, Amazing Konser Minggu 30 Mei Live 21:00 Waktu Indonesia Barat hanya di hadiri Dihadiri oleh Ayu Ting Ting, Via Valen, Robby Purba dan sederet artis Indonesia yang sangat menarik. Juga ada Iis Dahlia. Dan juga bintang tamu yang lainnya. Oke, sahabat, jangan lupa saksikan Ayu Ting, -Ting di Amazing Concert. Hari Minggu, 30 Mei, live jam 21:00 Waktu Indonesia Barat. Jangan kelewat ya, ada Ayu Ting, -Ting bersama artis-artis ibu kota lainnya dari unggah tersebut banyak sekali komentar berdatangan ya salah satunya dari Vida Salsabila aduh udah nggak sabar pengen lihat penampilannya Neng Ayu idola aku kemudian juga dari Vio sabar-sabar 8 hari lagi 192 jam lagi hahaha <laughs> Banur story kopinya masih di pohon dan airnya belum mateng karena sudah enggak sabar ya pengen lihat konser megah dari Ayu Ting Ting bersama sahabat yang lainnya kemudian juga di sini dari akun Instagram Heavy gallery 25 e ada yang silaturahmi setelah lebaran host Penyanyi, semoga Mama Iis nggak ngikut rempong. Macomblang dulu, hahaha! <laughs> Happy weekend, guys! Tulis "Happy Gallery" di akun Instagram pribadinya karena di sini ada seseorang nih yang sangat mengagumi Ayu Ting Ting kolaborasi nih di sini ya dan para fans mengharapkan agar tidak digoreng-goreng nih ya soalnya di sini selain ada Ayu Ting Ting ada juga Abang Robi Purba yang ganteng wow seperti apa ya nanti reaksi dari keduanya saksikan saja ya di Amazing Konser Music of country pokoknya hanya di GTV tenang akan menghadirkan Ayu Ting Ting via Varenis, Dahlia, Danang Lia, Taisya Rosmalia, Zakia Zita. Vita Alfia, Robi Furba Pega Darmawati dan Dedi Cungkrang Wow artis-artis yang fenomenal ya datang dan hadir di amazing concert jangan lupa saksikan Minggu 30 Mei pukul 21 waktu Indonesia Barat pastinya meriah informasi selanjutnya di sini datang dari akun Instagram Ayu ting-ting di sini Ayu ting-ting memposting foto ikis nih ya yang baru selesai liburan ending 92 Senang banget liburan bareng Bilkis. Untung sudah beli baju dari Aruchi, Bilkis, dan aku paling suka piyama series High Five. Ini warnanya unik banget, es blue abu-abu kebiruan gitu. Warnanya bagus-bagus semua, bahannya juga adem banget. Sudah SNI juga Billfish suka sekali sama baju-baju dari Aruci. Selama liburan selalu pakai piamanya recommended banget deh di Shopee Aruci Official Shop. Terlihat cantik dan juga manis Billfish Humaira rajak dan informasi selanjutnya masih dengan Ikis nih bersama si Kriting. Thanks dari akun Instagram ayo, Ting Ting Happy birthday Ibo, sayangnya Nurul Rager Rustami. Sehat terus panjang umur. Yang rezeki jadi anak soleh dan jadi kebanggaan orang tua, ya Ibu. Amin, good. Bless you and love you, Ibo Ibo adalah salah satu teman dari Birkias, anak dari Nurul Agustami, yaitu asisten dari Ayu Ting Ting tersayang yang selalu dekat dan kemana-mana. Lagilah selalu ikut dengan Ayu Ting Ting. Pokoknya, kepercayaan Ayu Ting Ting yang sehat selalu untuk Ibo Semoga panjang umur, murah rezeki, dan juga jadi anak yang soleh. Amin, ya Robbal 'Alamin. Oke, sahabat.